Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan mari kita perhatikan Lima rukun Islam yang harus kita amalkan Satu syadat, dua solat, tiga puasa, empat bayar zakat Lima naik haji jika sudah mampu Ayo hafalkan semua Ini rukun Islam yang paling mulia Ayo hafalkan semua Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita <tik> Ooh. Mm -hmm.